Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Selamat malam Bapak Ibu Guru semuanya Pada video kali ini saya akan berbagi Tentang bagaimana alur Apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima SKL Atau surat tanda kelulusan ketika Bapak Ibu lulus dari kegiatan UKIN dan UPPPG namun sebelum bapak ibu menonton video kami lebih lanjut bagi bapak ibu guru semua yang baru menemukan channel dari kami silakan bapak ibu tekan like, komen, subscribe, dan share agar bapak ibu uh, bisa melihat video-video terbaru dari kami Baik Bapak Ibu, langsung saja langkah pertama ini ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan SKL Contohnya SKL seperti ini Bapak Ibu Ini adalah salah satu contoh SKL yang sudah diterbitkan dari salah satu LPTK Bapak Ibu Nah, jika Bapak Ibu sudah menerima SKL seperti ini Ada nomor peserta, ada nim dan ada nomor sertifikatnya. Nah, ini langkah-langkah yang harus Bapak Ibu tempuh adalah pertama Bapak Ibu harus menyiapkan ijazah Bapak Ibu. Jadi, beberapa dokumen yang harus disiapkan sebagai persyaratan untuk mendapatkan nomor registrasi guru di dinas terkait yaitu pertama Bapak Ibu siapkan ijazah Tentunya ijazah yang Bapak Ibu siapkan adalah ijazah yang linier dengan sertifikat pendidik yang Bapak Ibu miliki. Lalu kemudian yang kedua Bapak Ibu adalah syarat yang kedua adalah sertifikat pendidik Bapak Ibu. Nah, karena sertifikat pendidik ini biasanya belum ada yang keluar, nanti Bapak Ibu diberi SKL sementara SKL itu nanti berlaku sampai sertifikat didik ini keluar Bapak Ibu nah kemudian yang nomor 3 Bapak Ibu adalah setelah mendapatkan sertifikat pendidik nanti Bapak Ibu atau mendapatkan SKL nanti Bapak Ibu bisa langsung mengajukan ke operator sekolah Bapak Ibu untuk didata Bapak Ibu nah biasanya dalam penginputan baik nomor-nomor surat atau sertifikat dalam bentuk apapun eh, sesuai dengan peraturan tahun 2018 itu semua penginputan nomor-nomor penting dalam Dapodik itu dimulai awal tahun Bapak Ibu, jadi sekitar bulan Januari jadi bagi Bapak Ibu yang kemarin sudah mendapatkan sertifikat pendidik Ataupun mendapatkan SKL (Surat Keterangan Lulus, UKIN, atau UBBPG), nanti Bapak Ibu bisa uh, koordinasi dengan operator sekolah masing-masing untuk mengajukan datanya agar nanti direkap dan diinput oleh operator sekolah. Lalu, yang keempat, Bapak Ibu khusus untuk kolam pengisian NRG di Dapodik sementara kosongkan terlebih dahulu. Jadi yang diinput di dapodik Bapak Ibu Itu cukup nomor sertifikasi saja yang dimasukkan Jadi nomor NRG pada kolom NRG ini dikosongi Bapak Ibu Karena nanti NRG itu akan keluar secara otomatis Ketika Bapak Ibu sudah memasukkan nomor sertifikat pendidik Jadi nanti Bapak Ibu silakan koordinasi dengan operator sekolah dan bapak ibu pandu agar lebih tepat dalam memasukkan data panjenengan untuk nomor N en energi dikosongi. Kemudian yang kelima bapak ibu adalah setelah didata di dalam aplikasi dapodik, silakan lakukan sinkronisasi bapak ibu agar data yang sudah diinput bisa dibaca oleh sistem aplikasi pusat. Nah. Kegiatan selanjutnya setelah data nomor sertifikat pendidik Bapak Ibu dimasukkan ke dalam dapodik pastikan operator sekolah sudah menyinkronisasi Bapak Ibu jadi kegiatan sinkronisasi ini tujuannya adalah untuk mengkoneksikan eh, data individu Bapak Ibu di info GTK sehingga nanti Nomor sertifikat yang sudah Bapak Ibu input di dalam Dapodik Itu nanti dapat dibaca oleh sistem aplikasi yang ada di pusat tanah Kemudian yang keenam Bapak Ibu Yang keenam adalah tunggu beberapa minggu agar data divalidasi terlebih dahulu oleh pusat Nah jadi nanti itu biasanya dalam awal pendataan pemasukan nomor sertifikat ini D, Itu dimulai dari bulan Januari Bapak Ibu itu biasanya nanti serentak oleh karena itu jangan sampai ketinggalan ketika Bapak Ibu bulan Desember akhir Desember sudah mendapatkan SKL ataupun sertifikat pendidik Bapak Ibu bisa langsung uh, menghubungi operator sehingga nanti tidak terlambat untuk menyingkron data sertifikasi Bapak Ibu semua karena nanti kalau Bapak Ibu menyingkronnya itu di Tengah tahun di bulan Juni atau Juli, itu kemungkinan tunjangan profesi Bapak Ibu tidak cair. Jadi, cairnya menunggu tahun depan Bapak Ibu. Oleh karena itu, untuk persiapan bulan Januari tahun 2022 besok, pastikan nomor sertifikat beri Bapak Ibu sudah terinput di dalam Dapodik, dan silakan ditunggu. Beberapa minggu agar data Divalidasi terlebih dahulu oleh pusat Kemudian yang ketujuh Bapak ibu setelah beberapa Minggu di data Silahkan bapak ibu cek info GtK secara berkala Apakah NRG sudah keluar Atau belum Nah, Jadi setelah operator menyingkron data bapak ibu Ini selama satu minggu ya, Atau dua minggu nanti bapak ibu cek kembali di info gtk nah info gtk ini siapa yang bisa mengecek yang bisa mengecek adalah bapak ibu pribadi menggunakan akun gmail yang sudah dimasukkan ke dalam dapodik dan menggunakan password yang sudah bapak ibu miliki jadi nanti bapak ibu bisa cek secara berkala di info gtk kemengdebut.go.id dan silakan Bapak-Ibu pastikan energi yang Bapak-Ibu miliki sudah keluar atau belum. Nah, jika energi Bapak-Ibu sudah keluar, silakan masukkan kembali nomor energi tersebut ke kolom isian energi di dalam dapodik, kemudian sinkronisasi ulang. Jadi, nomor energi yang sudah Bapak-Ibu dapatkan dari cek info GTK... Itu nanti Bapak Ibu masukkan kembali pada kolom nomor NRG yang ada di Dapodik Setelah itu silakan operator disarankan untuk menyingkron kembali Agar data Bapak Ibu antara NRG dan nomor sertifikat milik bisa terkoneksi atau tersinkron dengan tepat Nah setelah itu barulah Bapak Ibu menunggu tahap pengeluaran SKTP sehingga nanti tunjangan Bapak Ibu bisa dicairkan demikian Bapak Ibu informasi dari kami tentang alur penggunaan SKL baru atau sertifikat didik baru untuk dimasukkan ke dalam aplikasi Dapodik agar Nomor SKTP Atau nomor tunjangan Bapak Ibu bisa terrealisasi Demikian saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh